Yang pertama ada kabar gembira dan membanggakan dari game Free Fire kebanggaan kita ini Bahwasannya game Free Fire Max telah memenangkan award Google Play Best Atau penghargaan terbaik dari Google Play dalam kategori user choice atau game paling diminati di tahun 2021 Wah iya deh bang game Free Fire emang banyak bocilnya Tapi prestasi kita mendunia User epep nih bos, epe. <risas> Yang kedua, ada info lanjut dari inkubator Bundle Geometrik. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak trailernya cuy. Sekuy. <tell> <tell> Yang dimana ternyata harga dari masing-masing set bandel inkubator geometrik ini tuh sedikit lebih murah daripada harga dari inkubator bandel sebelum-sebelumnya. Yakni untuk harga dari set bandel metalik sirkulik dengan desain warna putih memiliki harga satu blueprint dan 3 batu akik. Terus ada bandel Ultra Quadraulic dengan harga 2 Blueprint dan 5 Batu Akik. Selanjutnya ada bandel Sunrise Triolik dengan harga 2 Blueprint dan 5 Batu Akik juga. Sedangkan untuk harga dari set bandel Magma Hexalik adalah 3 Blueprint dan 7 Batu Akik. Dan berikut adalah trailer dari perilisan Inkubator bandel geometrik. Yang ketiga, ada info perilisan dari skin MP5 Deficilis atau Aurora Oni. Baru-baru ini gue mendapati info bahwa skin MP5 Aurora Oni ini untuk di beberapa server rilis pada event token tower pada Lucky Royale. bagaimana full tampilan dari skin MP5 ini saat berada di in-game, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini Terlepas dari itu, ada juga bocoran skin terbaru dari senjata parafal Aurora Oni. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai skin ini, alangkah baiknya kita simak trailernya dulu cuy. sekui. Um, kalau kita perhatikan dari namanya saja, sama kayak skin MP5 barusan ya Berarti dengan kata lain skin parafal ini merupakan skin pasangan dari skin MP5 Aurora Oni Untuk statistik dari skin parafal ini adalah Red of Fire plus 1, Armor Penetration plus 1, dan untuk reload speednya main 1 menurut info yang gua dapat untuk di sebagian Free Fire server luar, skin MP5 Aurora Oni ini rilis pada event Token Tower. Dengan kata lain, berarti skin Parafal ini akan rilis pada event Spin atau Gacha baru yang berbeda. Dan untuk di server Indo, kemungkinan kedua skin ini akan rilis pada event yang sama seperti yang ada di server luar, tetapi tidak menutup kemungkinan kedua skin ini akan rilis bersamaan pada satu event web Gacha yang sama. Yang keempat, ada info lanjut dari skin factor spesial event money hash Jadi menurut info yang gue dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire Skin factor ini memiliki statistik, magazin 2 dan untuk akurasinya min 1 Yang kelima, ada event hash Royal. Dikabarkan akan hadir beberapa set bundle spesial event kolaborasi Free Fire x Manihas yang lalu dalam bentuk spin pada event Lucky Royal nantinya. Seperti yang kalian lihat di sini nih, terdapat 5 set bundle Manihas yang bisa kalian dapatkan dan beberapa item seperti skin senjata, emote, dan skin surfboard Tetapi jarang banget sih Garena Free Fire Indo itu merilis event bundle lama Dan ditambah dengan item atau skin-skin tambahan seperti ini Ya semoga saja selain kita bisa mendapatkan set bundle money has, Kita juga bisa mendapatkan item atau skin spesial money yang lain Seperti pada cuplikan foto dan video ini Nantinya kalian bisa menggunakan tiket atau voucher money hash atau diamond untuk melakukan spin pada event ini Dengan begitu kemungkinan besar tiket diamond royal kalian tidak berlaku untuk ngespin pada event ini Waduh, kasian yang udah ngumpulin tiket diamond lama-lama, banyak-banyak ya kan Kalau nggak buat ngespin, aduh Ya terima aja lah, kita mah ngikut Garena aja lah ya Oke okay. Selain itu di Free Fire server luar seperti Rusia Event kembalinya bundle money has ini rilis pada event token tower Yang keenam Ada new update chapter dari karakter bab 5 awal dari akhir Bisa kalian baca-baca sendiri untuk jalan ceritanya lah ya dan buat kalian yang suka membaca chapter atau komik-komik seperti ini, kalian bisa kunjungi saja untuk lengkapnya dan setiap update-nya pada link yang gua taruh di deskripsi di bawah. Kalau youtuber kan gitu ya. Yang ketujuh, ada bocoran inkubator shotgun titit atau SG2 atau shotgun double barrel atau SGM1887 atau... Terserah kalian lah mau namain senjata ini apa gitu kan, Bro. kok ngamuk. <laughs> Jadi, setelah inkubator bandel geometrik atau geometria nanti selesai atau berakhir, akan hadir inkubator shotgun 2 di game Free Fire. Kalau nggak salah, nama dari inkubator ini adalah Inkubator M1887 Explosion atau Blast of Fury. Untuk tampilan dan statistik dari masing-masing skin shotgun titit ini Kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Yang pertama ada skin SGM-1887 Terra Numbers Yang ada pada urutan paling bawah atau paling murah Untuk desain tampilannya simpel Tapi kalau dilihat-lihat keren juga nih Yang dimana skin ini memiliki desain warna abu-abu yang secara kasat mata terlihat seperti terbuat dari batu kristal gitu terus ditambah dengan efek ke aura-aura berwarna abu-abu dan animasi bulatan layaknya planet yang mengelilingi matahari di bagian atas dari pegangannya untuk statistik dari skin M1887 ini adalah reload speed plus 2 armor penetration plus 1 dan untuk akurasinya main 1 yang kedua ada skin shotgun M1887 Solaris Burst Untuk desain tampilannya lebih keren dari skin yang abu-abu barusan ya Kayak lebih mencolok aja gitu Yang dimana skin ini memiliki desain warna kuning Terus terdapat efek kayak aura-aura dan animasi listrik-listrik berwarna kuning Yang muncul dan bergerak dari depan ke belakang Bahkan untuk animasi yang menyerupai planet ini juga tidak luput dari efek aura dan animasi listrik berwarna kuning loh. Gila sih. Udah keren, kece, dan detail lagi. Garena kreatif. Dan untuk statistik dari skin M1887 ini adalah Akurasi plus 2, rate of fire plus 1, dan untuk movement speednya minus 1. Yang ketiga ada skin shotgun M1887 Aqua Burst Untuk desain tampilannya kalem banget tapi tetap memukau Terus terdapat efek ke aura-aura dan hembusan udara dingin gitu berwarna biru Yang muncul dan bergerak dari depan ke belakang Ditambah lagi dengan detail efek ke aura-aura layaknya udara dingin berwarna biru muda pada bagian animasi bulatan-bulatan yang mirip Tata Surya ini, yang menjadikan skin ini terlihat lebih keren. Dan untuk statistik dari skin M1887 ini adalah, range plus 2, damage plus 1, dan untuk akurasinya min 1. Yang keempat ada skin shotgun M1887 in burst. Yang menjadi hadiah utama atau skin paling mahal dari inkubator M1887 Blast of Fury ini. Wihdih. Untuk animasi up-nya keren parah sih ini cuy. Gila, gila, gila, gila, gila. Yang dimana kita seperti berjalan ke galaksi dengan mesin waktu gitu... Terus kita diperlihatkan planet atau bulan yang retak lalu meledak, lalu muncul benda-benda galaksi yang tersedot lubang hitam gitu, dan muncullah skin SGM1887 Encidium Burst, keren keren keren keren konsepnya. Sedangkan untuk desain tampilannya sudah tidak usah diragukan lagi, cuy, pasti keren dan eksklusif banget. Karena ya namanya skin utama atau yang paling mahal ya pasti keren lah, masa enggak? Yang dimana skin ini memiliki desain warna merah, terus skin ini memiliki banyak desain yang lebih keren dibandingkan skin-skin SGM 1887 yang lain. Seperti efek kayak aura-aura berwarna merah yang muncul dan bergerak dari depan ke belakang, Terus untuk animasi bulatan-bulatan yang mirip planetnya didesain layaknya bola api Dan ditambah dengan efek kobaran api tentunya Dan untuk statistik dari skin M1887 ini adalah Red of Fire plus 2, The Mac plus 1, dan untuk movement speednya Min 1 Terus pertanyaannya adalah untuk harga dari masing-masing skin SG M1887 ini berapa blueprint dan berapa batu akik bang Lalu butuh berapa diamond bang buat borong semua atau salah satu skin inkubator SG ini Dan kira-kira harganya mahal-mahal atau enggak bang Nah, jadi cuy Untuk saat ini belum ada info pasti mengenai hal itu entarlah jika ada info lanjut dari inkubator SG titit ini bakalan secepatnya gua share kepada kalian semua Jadi kita tunggu info lanjutnya ya cuy Ngomong-ngomong okay. setelah kalian mengetahui tampilan dan statistik dari masing-masing skin inkubator SG 2 ini Kalian lebih tertarik mendapatkan atau mengoleksi skin yang mana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya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 Fuck it. Put